guys, welcome back to Hi. my channel Hai, aku Nia Hari ini aku mau review produk yang sederhana, yang mungkin bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang paling penting ya uh, Mari kita mulai videonya Oke, mari kita mulai review-nya Ini pernah banget dan harganya terjangkau sekali, saya beli di Avana Harganya sembilan 9.900 Ini produknya, dan kalian pasti gak asing ya dengan produk Sport dari d Sport Line. pandemi COVID-19, kita bakal sering lihat dari, dari Sport Line. Itu masker, kemudian facial seperti ini. Nih saya nggak bahas masker di sini. Saya bahas lebih ke masker aktif, mereka oke. Okay selama pandemi Covid-19 kita diwajibkan menggunakan masker untuk uh, mengurangi penyebaran virus Covid-19 di negara kita. Di daerah saya juga terutama sedang ramai-ramainya dan Dan kita mau tidak mau harus menggunakan masker dan sering kali saya menggunakan masker itu secara double ya. Jadi satu lembar seperti ini tapi saya menggunakan double. Uh, ini dikarenakan supaya uh, perlindungannya ekstra. Nah karena kita menggunakan masker yang bobot maka ada perasaan kesulitan hmm. menggunakan masker jadi kita sulit bernapas karena rasa engap sekali. Oleh kalau misalnya kita sehari menggunakan masker rasanya enak banget dan rasanya tidak nyaman. Nah, ini adalah terobosan dari solusi dari ini semua. Klaimnya lemnya itu dengan menggunakan uh, alat ini mask bracket kita akan lebih sejuk saat berdapat kedua ruang lebih sebanyak saat bermasker desain rangka kokoh dan nyaman digunakan sehari oke okay. kalau kita lihat rangkanya sih oke okay. jadi rangkanya ini seperti plastik satu pack ini satu pakai ini isinya dua dua piece dan ini itu safe oke okay, safe ya yeah. washable berarti dia bisa dicuci kembali dan diuse lagi jadi kita bisa pakai ini berkali-kali di dalamnya ada ini ini one swipe etil alkohol yang murah banget ya untuk produk harga seribu miliar Kita kita ada masportive sama alkohol swab. jadi alkohol ini buat ngebersihin permukaan si protektif mask ini jadi ketika kita pakai kita nggak takut ini nggak steril karena kita udah bisa sterilisasi dengan menggunakan konsep steril ini di belakang ini ada cara penggunaan cuma paham sih yang pertama itu tumpuk masker busi dengan bracket tempel bracket dan masker ke arah hidung dan mulut terus tarik elastan atau karet masker ke telinga sesuaikan posisi bracket dan masker dengan hidung dan mulut senyaman nyaman mungkin kalau dilihat ya dari gambarnya, ini sedaket itu ada di perbukaan ya. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Jadi konsepnya saya sebenarnya nggak paham sih. Oke, okay. jadi hal yang paling penting. Sini um, mengklaim bahwa ini bisa digunakan untuk semua jenis masker. Masker medis, masker kain handbag, -hand, juga bisa. Jadi misalnya kita tidak menggunakan masker medis, kita menggunakan masker kita bisa menggunakan ini jadi kita mau bisa bernapas dengan menggunakan ini tapi sebelum itu kita mau coba dulu nih gimana cara pasangnya dasarkan dari langkah-langkah yang ada di gambar kita siapin masker siapin ini kemudian one aku mau skip aja ya, uh, yang one yang one nya ya karena aku pastiin uh, ini udah bersih terus ditumpuk terus oh gini kayaknya. ya? Hmm. Hmm. Ya ampun guys, aku bingung banget. Ini gimana cara pakainya? Kalau misalnya aku lihat di langlang kok oke okay. aku tunjukin aja masker nih sama protektif mask bracketnya dijadiin satu gini terus aku tempel aku pasang ke muka eh ternyata jatuh copot terus aku coba lagi nih gimana nih caranya susah sekali memelas susah ini kan ada pengait kanan kiri coba aku cantolin ke masker aku lepas headphone terus pasang jatuh aku juga enggak ngerti guys itu, bacaan di sini itu cuma tinggal ditempelin tumbuk terus dipakai aja tapi aku susah banget sampai bingung aku harus gimana nih kalau kalian udah bisa kalian bisa komen ya di bawah oke okay, guys ini oh, aku oh, ambil konektor oh masih tuh karena aku kan lagi oh, nyobat oh, nih biar gampang oh, aku masih nyobat aku penasaran banget gimana oh. cara oh, mengakannya oh, oh. cuma soalnya sekarang gak bisa oh. jadi aku mungkin gak pernah oh. gak pernah coba ini lepas dulu ya geng oh masih masih. Masih. Masih. Masih. Masih. Masih. Karena, hmm, aku masih coba aku masih coba ya, aku masih karena aku masih <laughs> aku pakai konektor, masker butuh ya guys soalnya jadi pake cil, pake ini, masalah, masalah. ini aku, masker ah, masker nih, terus di situ aku masukin terus lines, mas bracket bracket, big. bracket, big. Backet, Tuh, pusu -pusu gini, jadi kayak gini soalnya apa? ini aja? Gak tau cara gimana caranya pel, kayaknya kalau misalnya aku tempelin kayak gini gitu aja. Oke okay sih, tapi gak ada bedanya. Makin tau hmm, gak? Kan gak ada bedanya sama aja Ya, aku susah sama sama Pak, gak bisa. Sebenernya gak bisa gede sosal banget oh, Aku tahu guna sama-sama oh, wow. Seorang so, kata-kata yang bisa menunjukkan bahwa uh, Dia bisa nepel sama masker Gitu aja kayak Apakah kena jus ayam aja? Gak ada hal yang menunjukkan bahwa Masker ini itu bisa naik empel sama si plastik mas terus ketikkan oke okay guys aku beli buat kali ini yeah. gagal guys jadi aku mundur ya tahu nggak caranya masanya memang aku bodoh sih tapi benar-benar aku, aku, aku. pakai ini sama nggak pakai ini eh pakai ini sama enggak pakai ini, itu sama aja alas lainnya ya, bisa ngelakasin itu aja dan uh, efek itu enggak sama apa sih padahal aku kan belum suka kayak beda ini kasih. menurut aku, kalau misalnya kalian enggak pengen enggak uh, butuh banget ini Enggak, lo suka kayaknya apa-apa, tapi kalau misalnya gak nyobain, kalau uh, Pengen beli-beli aja, harganya murah kok, 1900 per dua, dan ini bisa dipakai bersama di tempat Itu aja ya guys, karena tuh udah berlebaran deh, gue capek. Masalah teknik Jadi aku tutup videonya, thank you banget, udah mau nonton video aku, dan daripada aku bakal bikin video-video yang okay. thank you banget, bye-bye.